Auzu bila gimi nasai ko ni roji mibis mila giroh Fain ha fain hukum bacaan itu halqi halki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ha Cara membacanya bunyi in dibaca dengan terang dan jelas dan tidak boleh mendengung. Fa'in ha. kum bacaan matlazim mushaqqal kilmi Karena adanya huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasdid Atau adanya matobii yaitu huruf alif yang diawali baris fathah Kemudian matobii tersebut bertemu dengan huruf yang bertasdid yaitu jim maka disebut dengan bacaan mad lazim mosakol kilmi. Cara membacanya bunyi haknya dipanjangkan selama enam harokat, baru kemudian ditasdidkan ke huruf jim atau ke huruf yang bertasdid. Hajju, ju Hukum bacaan matbabi atau mad asli karena ada waw sukun yang didahului baris domah pada huruf jim membacanya bunyi jimnya dipanjangkan dua harkat hadjukaful <tuh> aslam tu aslam lam di sini hukum bacaan idhuhar syafi'i karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ta Membacanya bunyi mimnya dibaca dengan jelas dan terang Serta tidak boleh mendengung Aslam tu wajahiyah Waj Hukum bacaan kolokolah surah Karena terdapat huruf kolokolah yang berupa jim Yang sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil wajhiyal lillah Lila di sini lafat Allah dibaca dengan tipis atau dibacalah tidak dibaca dengan tebal atau tidak dibaca dengan Allah karena huruf sebelumnya yaitu lamnya berharakat kasrah lillahi Kemudian lafaz Allah di sini hukum bacaan matba'i kalimi karena adanya harokat yang berdiri tegak pada huruf lam panjangnya dua harokat. Lillahi wa Kemudian di sini tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti, boleh tidak, namun sebaiknya berhenti. Waqulil ladzina, di sini hukum bacaan itu um lain. karena ada huruf lam sukun yang bertemu dengan huruf lam. Kenapa disebut dengan idgham mutamah silain? Kenapa, dis kenapa disebut dengan idgham mutamah lain? Karena lam dengan lam, makhrodnya dan sifatnya yaitu sama. Maka disebut dengan idgham mutamah lain langsung diidghamkan ke lam yang bertajdid. waullil <tuh> Di hukum bacaan matabi'i Karena ada ya sukun yang didahului baris kasroh pada huruf zal Membacanya bunyi zelnya dipanjangkan dua harukat Lilladzina <tik> utul Di sini hukum bacaan mad matbezal Panjangnya dua harukat Utul kenapa disebut dengan bat-batel karena ada waw sukun yang didahului baris tomah pada huruf alif. Uthul selanjutnya di sini terdapat hukum bacaan alif lam Komariah dibaca dengan terang kenapa karena alif lam jatuh sebelum huruf Komariah yaitu kaf. Qul kitab hukum bacaan maktabi kalimi karena adanya harkat berdiri tegak pada huruf tak membacanya bunyinya dipanjangkan dua harkat Qul wal wal terdapat hukum bacaan alif lam komaria ya. Karena alif lam komariahnya jatuh sebelum huruf komariah, yaitu alif, maka dibaca dengan terang dan jelas. Wal Di sini ada mim bertasdit, hukum bacaan, lunah moshadadah, dibaca dengan Gunnah atau dibaca dengan mendengung selama dua harokat wal kemudian di sini tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti fa in aslamu faqadi tanda Fa'in Terdapat hukum bacaan izhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf hamzah yang berupa alif maka dibaca dengan terang dan jelas dan tidak boleh mendengung fa in aslamu mu hukum bacaan matami karena adanya waw sukun yang didahului baris dhammah pada huruf mim maka cara membacanya, bunyi mimnya dipanjangkan dua harukat. <tik> Hukum bacaan madlin. Karena ada waw sukun yang didahului baris fathah pada huruf dal. Membacanya dipanjangkan dua harukat. Wa in tawallau Wa in, hukum bacaan ikhfa hakiki Karena adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf ta Membacanya bunyi in didengungkan Serta dipanjangkan selama dua harikat Wa in tawallau. Selanjutnya, di sini hukum bacaan Mad Lin, adanya sukun yang didahului baris fathah pada huruf lam. Panjangnya dua harukat. Tawallau Terdapat nun yang bertasdit hukum bacaan lunah moshak dada. Membacanya bunyi innya didengungkan dan dipanjangkan selama dua huruf. Fa'ina ma ma hukum bacaan matabii karena ada huruf alif yang didahului baris fathah pada huruf mim. Membacanya bunyi mimnya dipanjangkan dua huruf. Alaiqal Terdapat hukum bacaan Alif Lam Komariah karena jatuh sebelum huruf Komariah, yaitu "ba", dibaca dengan terang. Kemudian di sini ada tanda waqaf namanya "wakful aula", boleh berhenti, boleh tidak, namun sebaiknya berhenti. Ketika berhenti, maka di sini balag hukum bacaan mat'arik disukun karena ada mat'abi'i, yaitu harkat berdiri pada huruf lam yang bertemu dengan huruf gha'in yang disukunkan karena waqaf. Maka cara membacanya boleh dibaca dua, empat, sampai enam harkat bunyi lamnya. Belag. Wallahu. kemudian di sini Lafat Allah dibaca dengan tebal, tidak dibaca dengan tipis atau tidak dibacalah karena huruf sebelum Lafat Allah yaitu wu baru harkat fathah. Wallahu. selanjutnya Lafat Allah di sini hukum bacaan maktabiikalimi karena ada harkat berdiri pada huruf lam panjangnya bunyi lamnya dua harkat wallahu basi basi hukum bacaan maktabi'i karena ada ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf shot panjangnya bunyi shotnya dua harkat basi rum, rum hukum bacaan ikhlaq karena ada Tanwin Dhammah pada huruf ro yang bertemu dengan satu-satunya huruf iklab yaitu ba, Maka cara membacanya bunyi Tanwin pada huruf ro diganti menjadi Mim. Basirum bukan basirun akan tetapi basirum bibirnya dirapatkan bacirum bil roybad bil ada alif lam komaria karena alnya jatuh sebelum huruf komariah yaitu ain dibaca dengan terang bil roybad selanjutnya di sini hukum bacaan maqarid sukun sekaligus pantulan kuat kenapa karena ada mutabi'i yang bertemu karena ada yang bertemu dengan huruf dal yang disukunkan karena berhenti kemudian di sini terdapat hukum bacaan qalqalah kubro karena ada huruf dal yang sukun berada di akhir kalimat maka dibaca dengan pantulan kuat bil waibad bismillahirrahmanirrahim fa Tak bawain, wa uli'l ala zina utul kitab awal ummi na aas lam fa in aas lamu tadaw. وَإِنْ تَتَوَلَّوْا فَيَنَمَّ رَ عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صَدَقَ اللَّهُ I don't know.